Handuk sangatlah berguna, berguna untuk mengelap peluh. Selamat pagi Sobat Teruna, yuk kita saat teduh. Adik-adik, kakak senang banget dengan net adik-adik yang tetap setia mengikuti selamat pagi teruna setiap harinya. Semoga saat teduh setiap harinya bisa bawa adik-adik semakin dekat dengan Tuhan dan juga bawa kekuatan bagi adik-adik untuk menjalani hari-hari. Hari ini kita akan bersaat teduh dan melanjutkan belajar dari kitab Ezra. Renungan hari ini kita akan belajar dari perumpamaan tentang peran sarung tangan dan hubungannya dengan tangan. Bacaan Alkitab hari ini kita siapin dulu yuk. Dari Ezra 3 ayat 1-3. Ezra 3 ayat 1-3. Sebelumnya mari kita berdoa. Halo apa di sorga, sang pemilik kehidupan kami, kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh bangun pada pagi hari ini, semua hanya karena berkat kasih sayang daripada Tuhan saja. Saat ini kami membaca firman-Mu bersaat teduh, merenungkannya, dan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan rela bersabda bagi kami, dan pimpinlah jalan kami dengan hikmat mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ezra 3 ayat 1-3 Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ketujuh setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpulah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Seltiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Sesuai dengan ada yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, Abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun, mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu, mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Demikianlah pembacaan Alkitab, syukur kepada Allah. Sobat Runa tentu pernah melihat dan menggunakan sarung tangan, seperti yang Sobat Runa ketahui, bahwa sarung tangan akan benar-benar berguna ketika kita memasukkan tangan ke dalamnya. Namun demikian, ketika kita menarik tangan keluar, sarung tangan tidak dapat melakukan apa-apa dan menjadi tak berguna. Meskipun kita meneriaki dan memarahi, bahkan mencoba mengajari sarung tangan untuk mengerjakan sesuatu, itu pun akan menjadi sia-sia. Sarung tangan tidak dapat melakukan apapun sendiri, bahkan pekerjaan yang kecil sekalipun. Sarung tangan hanya mengerjakan apa yang dikerjakan, ...dan diinginkan oleh tangan. Tanpa ada tangan di dalamnya, sarung tangan hanya kain biasa yang tidak berguna. Dengan demikian, benarlah ungkapan yang menyatakan. Kenakanlah sarung tangan dan lihatlah bagaimana sarung tangan dapat melakukan ini dan itu. Sobat Runa, kehidupan manusia pun bagaikan sarung tangan dan Allah adalah tangannya. Sebagai manusia harus menyadari bahwa tanpa Allah, kita tidak dapat melakukan apapun... Kesadaran inilah yang dimiliki oleh Zerubabel bersama dengan orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan. Itulah sebabnya pada bulan yang ketujuh mereka berkumpul di Yerusalem, mendirikan mesbah di tempatnya semula dan mempersembahkan korban bagi Allah. Ritual ini sengaja dilakukan paling awal karena melalui Zerubabel dan orang Israel memohon agar tangan Allah memberkati dan memulihkan meneguhkan mereka untuk membangun kembali bait suci. Sobat runah, kita semua adalah sarung tangan di tangan Allah. Oleh karena itu, berdoalah, mintalah agar Allah Sang Tangan senantiasa memasukkan tangannya dalam sarung tangan kita atau yang Kakak maksud adalah kehidupan kita. Niscaya bersama dengan Allah, kita mampu melakukan banyak hal yang mendatangkan kebaikan dan berkat bagi diri sendiri, orang lain dan kemuliaan namanya. Demikian renungan kita pada pagi ini, yuk jadi sarung tangan yang memberi diri dipakai oleh tangan Allah untuk menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Solideo Gloria. Yuk kita minta roh kudus menguatkan kita dalam menjalani kehidupan dalam tangan kasih Allah yang mendatangkan kebaikan bagi sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah menjadikan kami sarung tanganmu yang Tuhan pakai melalui tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami biarlah kami boleh membawa sukacita menjadi berkat dan damai bagi sesama kami agar hidup kami boleh menjadi suatu hal yang baik di hadapan Tuhan maka pakailah kami pada hari ini esok dan seterusnya Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang membawa kemuliaan bagi nama Allah terima kasih ya Tuhan kami mau melanjutkan hari ini kiranya Tuhan boleh membimbing kami pada hari ini menguatkan dan meneguhkan kami untuk dapat Tuhan pakai jadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin. Selamat so, pagi, Truna.